Aimparaus, yes. okay, Bro, Bang. Jazz, Oke Bro, pastikan kita untuk persiapan hari Rabu. Waduh, kayak udah teman kita rekan krim bro, bro. Yo, wes Bro. Wuh, wuh, nasbro, nasbro. Waduh, nasbro, Bro. Yo, eh. Tarikannya tarikan maut ya tiketes selembar merajalela pindah bro pindah pindah pindah pindah wis jelas kirim bro tiketes selembar jajanan murah meriah ya main 120 slot wah lokasi kok nggak berkerabu merana bro ya berhadapan kape. Oke okay, bro, uh, kita tes dulu ikan bro. Ya, go. Rot ini bro, tini, bro. Uh, respon bro. Lihat respon dulu Ker, bro. Ker. Ya, go. Iwak Swiss uh, ngecerocos, ya. Ngecerocos. Yang mana untuk persiapan hari Rabu tanggal 21 uh, Desember tahun 2022. Uh, kita kondisikan. Uh, empang guri uh, kandang ayam bro ya guri kandang kayam ya ku ku respon di waktu oke okay, kita pindah ke cari-cari uh, respon yang lain bro go ikan mengocor ya oke okay. okay, bro uh, kita lihat uh, respon lagi bro ah uh, uh. yes Yes, bro, Go. Ya, uh, uh, ngecerocos, bro. Bener, bro. Uh, uh, jadi kita kategorikan babon terbesar saja, bro. Uh, uh, yang mana untuk persiapan hari Rabu, uh, tanggal 20 Desember tahun 2022. Uh, pokoknya ngecerocos lah, bro. Jadi gurih kandang ayam ini, bro. Uh, gurih kandang ayam gak pura -pura, bu. Burung tiketnya cuma se selembar lah, ya, ko. Ngecerocos, bro. Ya, Oke, okay, uh, kita uji sampel langsung, bro ya uh salut kok oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim dibuka bro amabar yang mana kita main buat persiapan hari Rabu bro Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 kita kondisikan jadi dari Gapura pulau burung Gapura masuk belakang kandang ayam bro jadi yang dimana untuk persiapan hari Rabu, Niki, bro? Kita main apa 12 slot. 120 slot. TKT Selembar, bro. TKT Selembar. Jadi kita main ada satu kolom, dua kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Sampai nyebrang merana, kah? Tidak. Ya, sampai nyebrang merana. Oke, kita pastikan untuk persiapan hari Rabu. Tanggal 21 Desember tahun 2022. Kita kondisikan. Oke, siap, Mbak Yuk, yeah. lempar, bro. Cess. Yeah oke bro kita adakan tiket selembar bro jajanan murah meriah iwake ngerocok ya go budu go iwake ke bro go go go bro edas edas eh das eras eras eras eras salut go bro go ya, edas, jadi eh uh, empat koriki bro eh uh, empat manikin narik cabe bro ya Uh, uh, jadi tiket selembar kita adakan mabar Untuk persiapan Rabu Tanggal 21 Desember tahun 2022 Kita kondisikan kapura pulau burung bro Belakang kandang uh. Ayam, tiketnya selembar Sebisan maning kita pindah ya oh, Ya, yeah, okay. sebisan maning, oke okay. Oke okay, bro, uh, tadi kita sudah pastikan Dua kali kolom satu ini bro Kita pindah alik ke kolom dua bro uh, uh, Pindah alik ke kolom 2 Siap ada ada ada gak ada. Oke okay, siap bro, uh, uh, lempar bro Oke. Jas, yes. oke okay, bro, yang mana untuk persiapan hari Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, kita kondisikan bro, shot, oh langsung ngecep jadi kita pastikan uh, tiket-tiket selembar, bro, waduh, tarikan kayak uh, dan kena bro, ko, waduh, waduh, waduh, waduh, bro waduh, bro waduh, waduh, eh, das, bro, go. Go. Salud. Bro, broku, ku, ya, Bro, merajalela. Jadi untuk persiapan hari Rabu tanggal dua puluh satu nih bro, a a tiket selembar bro, a a tiket selembar. Ayo kita pindah bro, ya pindah nih kolam telur. Iki kolam siji ke, eh kolam siji, kolam loro, ah kolam telur pindah bro, Oke, okay, bro, ku, pengen pindah ya baik, kung kejerojosku bro, ku, ku, ya, a a rebo rebbo, a a keti nongor tekama bro, a selembar, selembar, selembar. Oke okay, siap bro, lempar bro, sampel kedua, ah, lempar bro deh, yes. yes, Jadi yang mana untuk persiapan hari Rabu ki bro, tanggal 21 Desember tahun 2022, kita kondisikan babon terbesar saja bro. Babon terbesar satu, kita kategorikan dan babon terbesar dulu, dua. Yang mana tiketnya selembar bro, tiketnya selembar ku bro, jajanan murah meriah, tiketnya. Selembar, oke okay, bro. kita kondisikan untuk persiapan hari, Rabu. Jadi, uh, gapura, pulau burung, gapura, pulau burung, kayak gapura, pulau burung. Ma, mancing gurih kandang, ayam ngising, kono, kobo, kobo, <tuh> uh, bro ya Iwake kobo, a, uh, jazz, uh. bang, yes, Pidi, bro. Tarikan kenyot, bro. Uh, bro, ya, uh, uh. sot, bro. Eh, uh, amra, bro. Ya, bu. Oh, salut, bu. Diwakai uh, montok-montok. Satu mantap. sewu tiketnya sel selembar maine 120 uh, slot. Ya, bu. Bu, aneta ini, bro. Ini. Ya, uh, uh, bu. Lokasinya ku bro, si Jiloro Telu Papet Lima, nyembrang Merana kau Merajalela Kemerana, bro. Oke, pindah, bro. Pindah, pindah, pindah. Tadi kita sudah pastikan Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, sampai 6 Nah kita pindah ke kolom sini bro Tuh ya, Yang mana untuk persiapan hari Rabu Tanggal 21 Desember tahun 2022 Luas loh bro uh, uh, aman uh, 120 slot Oke okay, tiketnya selembar Oke okay, kita uji sampel uh, dataran kolom ini bro Oke okay, lebar pemberi Yes Lebar use Sue temen Oke okay, bro uh, uh. Kita persembahkan untuk persiapan hari Rabu jadi dari Gapula pulau burung, gak pula, pulau burung kan, bro. Ya, mancing, mereka ke kandang ayam, para kandang ayam, bro. Oh, oke, oh, bro. Sep, Ya, uh, uh, mana, Gair, bro? gayor bro. gayor, Yes. Uh, salut, bro. Orang kecewa tiket selembar, mama, bro. Meraja lela, Ya, uh, uh, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, uh, kolom 6, 7, 8, 9 kolom, bro. Yang mana untuk persiapan uh, hari Rabu tanggal uh, 21 Desember besok, Rabu besok bro. Selembar jajanan muram-muriam. Pindah-muram nakabindah Roh? Pindah, ya pindah. Pindah, pindah Yuk. <tipas> Oke okay, bro, yang mana kita udah pastikan kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4, kolam 5. Kita pastikan bro. Uh, seberapa gacor nih kolam 5 bro. Oke, okay. lempar bro mumpidih. Gampang. Yuk, patblekek. Oke okay, bro, uh, kita persiapkan oh, niki bro oh, untuk oh, acara mabar tanggal dua puluh satu Desember niki bro. Aku, oh, ya, yeah. uh, oh, nggak oh. ngajebrot bro, jas yes. Cari panggung bro, waduh, ngajarjusku, mampir dengan jurus, waduh, eh das, oke okay lah. Bro, uh, saya rasa uh, cukup mantap lah untuk persiapan hari Rabu tanggal 21 Niki di KT Selembar, bro. Ya, uh, uh, anak kategori ini mana? Nih? Kuh, lapakan luas, bro. Berhadapan. Yuk, kita pindah ke uh, area seberang, bro. Ya, oke. Okay. Oke, okay, bro. Uh, kolom 1 sudah kita pastikan. Kolom 2 kita pastikan. Kita pindah ke kolom 3, bro. Jadi, uh, juru sampel kita ini ada dari uh, Karap Dewek dengan grup Cherry Bell bro. Oke, okay, lempar, bro. Hai Paros. Oke. Anh Bang. Yes. Oke okay, bro, uh, pastikan kita untuk persiapan hari Rabu. Waduh, kayak hujan teman Mari kita tarik kan ke bro. Yo, we ada bro. Woo! Ah, ada bro. Ada bro. Waduh, ada bro. Yo. Eh, eh, eh das, das. Tarikane, tarikan maut ya uh, tiketes selembar merajalela pindah bro pindah pindah pindah pindah wis jelas kinmaku, bro uh, uh, tiketnya selembar jajanan murah meriah ya uh, main 120 slot wah lokasi mokong ngabrak, ngabrak, merana, bro ya berhadapan kafe ya pindah ya, oke okay, bro uh, kita sudah aturkan uh, area kolam ini tiga kolam yang besar besar bro oke okay, sampel terakhir Lember modi, Lember yes, yes, oke okay, bro, yang mana kita persembahkan untuk persiapan hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022, ngejrojos bro. Ya aku, puf, tapi dikejrojosis <tuk> lah, orang kecewa ya. Aku, uh, uh, anta ini set bro. <tuk> Setjo, salut uh, bro. Uh, uh, Merajalela. Salut, salut. Ya, oke nya, uh, kula akhiri, uh, pokoknya mantep lah, uh, puas penyempelan hari ini, yang mana untuk persiapan hari uh, Rabu tanggal 21 Desember tahun dua ribu dua belas. Ugha, amat Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuh, jadi dari gapura pula burung gurih, gurih, kuku, kuku, kandang ayamku dua lima langkah, langsung sa sampai oke, okay. permilas.